kawan banyak orang bilang hidup itu adalah pilihan ya orang sih bilang begitu kalau aku sih bilang hidup itu adalah perjuangan karena kalau hidup itu ada pilihan kalau hidup itu adalah pilihan aku ingin kepilih hidup yang enak mau ini ada, itu ada pingin segalanya ada ibadah enak ya itu sih kalau katanya hidup pilihan ya katanya orang hidup adalah pilihan tapi bagiku sih hidup itu adalah perjuangan kenapa? kenapa aku bilang hidup itu perjuangan ya seperti saya ini saat ini aku sampai saat ini aku berjuang berjuang tapi ya tadi belum bisa mendapatkan apa yang kalian punya seperti kalian dapatkan tapi akan tetap berusaha tapi ada satu trik kawan agar kita bisa hidup bahagia dunia sampingin itu ada kepingin apa ada kepingin ini ada ya semuanya kepingin kita punya bisa terpenuhi ada caranya dan kita pun mati masuk surga ada kuncinya ya sampai saat ini pun aku hanya bisa memberikan saran karena aku sendiri tidak sanggup itu nggak sanggup langkah pertama ya langkah pertama itu kita selalu berbaik sesama kita, sesama semua citaannya, berbaik sama semua citaannya ya, baik pada manusia, pada tumbuhan, pada alam semesta, ya. Kita berbaik sangka sama semuanya, termasuk ber, tidak berburuk sangka sama kita. Kedua, kita laksanakan semua perintahnya. Kita jauhi semua larangannya. Jadi kita beribadah lima waktu taat, beribadah semuanya taat dan kita selalu menyumbang ke sana ke sini di tempat, ya, yang memerlukan sumbangan lah kita sumbang mereka. Kita bantu mereka. Dan ketiga, ini, ini ketiga ini. Agar kita tidak susah di dunia mau ini ada mau itu ada ketiga ini ya. usahakan kalau kalau bisa kita menabung ya paling sedikit 20 juta lah sehari sehari menabung 20 juta Wah hebat itu pasti deh kita begini itu ada begini itu ada pengen ini ada ya ibadah kita enak karena apa tenang itu berapa ya itu tadi ibadah nikmat pokoknya ini ada pengen itu ada cuma itu aja saya saya aja nyarankan sih karena sampai saat ini pun aku udah sanggup dari mana menabung 20 juta sehari ah. tapi terserah kalau itu sanggup itu hebat bat top top marko top Oke okay?